kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini tentunya kita mendapatkan kabar terbaru soal Rizky Bilar sahabat ya kita lihat aja kebunan pertama Di sini tentunya Bang Bilar lagi swab test sahabat yang doakan mudah-mudahan Bang Bilar selalu diberikan kesehatan amin ya robbal alamin Lampu tersebut juga persahabat, ya. Kita salvo sama Bang Bilar yang selalu memainkan handphonenya. Tentunya apa mungkin? Abang Bilar lagi chattingan sama Dede Elastia ya. luar biasa memang. Tentunya bucin dari Bang Bilar dan Leslie kejar membuat kita semakin bahagia. Jangan mudah-mudahan. Kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita. Dan selanjutnya, para sahabat kita lihat juga ada sebuah ungkapan spesial yang dimana tentunya info langsung dari Abang Rizky Pilar, para sahabat ya, bahwa besok bakal hadir tentunya acara webinar Cresometiv Project, para sahabat ya, akan segera dimulai besok tentunya dengan uh, special guest Lesti Kejora, para sahabat ya. Kita makin bangga aja kita lihat ke slide kedua. Luar biasa para sahabat, ya, juara 1 The Academy tentunya akan menjadi bintang tamu dalam acara besok. Para sahabat ya. luar biasa juga nih, tentunya suatu kebanggaan untuk kita semua para fans. Dicatat tanggalnya para sahabat, ya, tepatnya hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021, pukul 10 waktu Indonesia Barat, tepatnya jam 10 pagi para sahabat ya. sampai dengan selesai. Kita tentunya pantengin kita harus lihat digital communication for public, persahabat, ya ada si cantik Leslie Kejora yang akan mengisi acara tersebut. Kita makin bangga, kita makin bahagia mengendalakan DDAO SD dan Rizky Dilar. Postingan tersebut lebih post kembali oleh akun Instagram, Les Lalovers, unskore arah persahabat, yang sebuah kalimat caption juga tuliskan. Halo jangan lupa tanggal 26 Juni nanti webinar Cresometif Project akan segera dimulai bersama spesial guest kita Lesti Kejora. Tuh ya jangan sampai ketinggalan info selanjutnya. Mudah-mudahan saja kita mendapatkan kejutan spesial bahagia, kejutan baik, kejutan terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar. Kita lihat juga di storynya Dedek Lesti persahabat ya mengingatkan kepada kita bahwa besok untuk acara segera dimulai luar biasa, mudah-mudahan saja diberikan kelancaran dan kesuksesan amin, ya robbal alamin kita lihat juga untuk keunggah berikutnya persahabat, ada sebuah unggahan spesial dari gasnya Rizky Bilar ini tentunya mengunggah install story tahun 2018 yang kini menjadi kenyataan persahabat, ya luar biasa memang doa Terbaik, doa yang tentunya dipanjatkan dari tahun-tahun sebelumnya menjadi kenyataan. Persahabat, ya, doakan yang terbaik juga untuk mereka. Mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk segala halnya. Persahabat, ya, doakan yang terbaik. Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia malam hari ini. Tetap pantengin channel ini, persahabat, ya, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya.